Thank you. Guys, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, YT Resmanto Mantau. Guys, nah kali ini saya akan men-review atau unboxing motherboard HP IPX SB. Kodenya IPX SB ini ya, guys. Ini ganti motherboard baru saja saya pesan. Nah, itu kodenya IPX SB. Oke, kita buka dulu paketnya ya, guys. Kita lihat oke okay, kita untuk sobek dulu lakbannya ya guys nah ini motherboardnya ya guys mudah-mudahan normal guys ini motherboard IPX FT buat merek HP ini nah, ini saya beli online beli baru ya guys mudah-mudahan normal dan enggak ada kendala Oke. Okay. Nah. Kita coba pasang dulu prosesornya ya. oke tunggu dulu saya pasang prosesornya dan ram dan fan ya oke pasang prosesornya seperti ini ya guys ini ada sudut seperti ini nah sudut yang ini seperti ini nah ini seperti ini jadi posisinya dipaskan ingat jangan terbalik tidak akan masuk Nah jika sudah kemudian kita seperti ini kemudian tarik ke bawah ini kunci sokan ke arah sini nah, kemudian kita pasangkan fan nya seperti ini arah kabelnya bagian ke konektor ini ya guys jangan terbalik nah seperti ini kemudian kita kuncikan dulu nah saya pakai pisau guys untuk mengunci baut fan nya karena dia minus dan paduan minus dan kembang bautnya. Nah kita kunci terlebih dahulu. Kalau saya pisau bisa jadi obeng nih Kalau nggak ada bawa obeng saya pakai pisau untuk membuka baut-baut pada motherboard atau casing laptop biasanya. di keempat-empat bautnya ya guys biar fan nya nggak miring prosesor enggak gak miring ya. takutnya kalau miring terjadi konslet nah jika sudah kemudian kita pasang RAM nya buka dulu nah seperti ini Lepas posisi kaki ramnya, nah kemudian kita tekan seperti ini ya, nah jika sudah bunyi keretok berarti sudah masuk ramnya, nah kemudian kita coba tes lebih dahulu ya. Nah, ingat harus dilapis dengan seperti ini. Jangan tersentuh dengan besi, takutnya konslet, motherboardnya Oke, okay, kita coba colok chargernya ini, guys. Sudah colok monitor, kita coba tekan tombol powernya, guys. Nah, ini, nah, menyala. Mudah-mudahan nampil ya, guys, ke monitornya kita tunggu, baru kita cek dulu input. Nah, telah nampis, telah nampil ya guys, mantap guys. Oke, jadi sekianlah review dan unboxing motherboard HP PX SD. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share ya guys. Mantap, guys!